tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dan kabar baik dari Leslar tentunya. Bagi kalian yang sudah mensupport channel ini, pemimpin selalu mendoakan, mudah-mudahan kalian selalu sehat, bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan dan kabar pada. Siang menjelang sore hari ini persahabat ya Kita mendapatkan cidukan langsung dari Bandung Hari ini Lesi dan Bilar Alhamdulillah akhirnya bisa mampir ke tempatnya Alsad Ahmad Ya Masya Allah Ketemu dengan Selen tuh Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora Happy banget ya hari ini Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu Dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Amin Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Komik Kita lihat persahabat salpok dengan kalimat caption yang dituliskan awas ya sas jangan sampai ngumpet di belakang bini katanya tuh, aduh penasaran juga nih persahabat ya melihat vlog dari Lesti dan Bilar kolaborasi bersama al Ahmad dan penampilan idola kesayangan kita hari ini kece banget ya penampilan atau outfit yang dipakai luar biasa mengkece dan pastinya selalu bikin happy banget hari ini Kemudian persahabat disimak juga, masih jidukan di kota Bandung, di tempatnya Alsat. Masya Allah, happy banget tuh terlihat Bunda Lesti. Lagi memegang burung di persahabat ya. Lesti sang penakluk, kata Papa Bilar sih nih persahabat. Ya berani banget ya Bunda Lesti. Dan kita lihat juga salpok dengan sebuah kalimat selanjutnya. Kak, minta tanggapannya dong. Aduh, masya Allah banget ya. Burung aja minta tanggapan Lesti tuh persahabat. Inilah kebahagiaan yang kita dapatkan hari ini langsung cidokan dari Bandung ya Kita lihat juga banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan Dari akun Ami Anus koswara mengatakan Itu burung kayaknya terpesona sama Bunda L sampai tenggeleng gitu Katanya tuh saking terpesonanya ya Melihat Bunda Lesti Masya Allah Kita lihat juga persahabat dari akun Mama Eva 77 mengatakan termasuk penakluk hatimu kan Muhammad Rizky Bilar katanya tuh ini cute dan sangat menggemaskan sekali, masya Allah. Dan kita lihat juga persahabat ya dari akun Sandy Park ikut menanggapi. disitu dikatakan, nah itu yang kupenasaran tanggapan lantai kenapa bisa sekinclong itu bun? Aduh masih nggak bisa on dengan bayangan yang lagi heboh nih persahabat ya. Minta tanggapannya langsung. Dari Bunda Lesti Kejora Dan kita lihat juga keunggahan selanjutnya di ig-nya Papa Bilar Kali ini Papa Bilar mengunggah foto yang sangat cute juga Sama dengan Lesti, posenya memegang burung Dan kita lihat juga softbox kalimat caption yang dituliskan Di senyum-senyum lu gua jantan kelas katanya tuh aduh ngakak banget Ya ada aja kelakuan yang selalu bikin bahagia Mudah-mudahan apapun yang dilakukan hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Kita simak juga diunggah IGS-nya FBV Trans 7. Ini info juga untuk warga Konoha. Jangan ketinggalan episode besok nih guys. Katanya tuh sepertinya besok itu episodenya Selfie Kitty persahabat ya bintang tamunya. Dan mudah-mudahan saja Leslar juga bisa hadir persahabat ya. Kita selalu menantikan idola kesayangan kita yang bisa... Hadir menjadi bintang tamu Wow, ini kejutan juga untuk warga Konoha Jangan sampai lupa Tayang hari Senin sampai dengan Jumat FIV Trans 7 Acara yang tentunya Di host oleh A. Irfan dan A. Raffi Ahmad Ini episode untuk besok nih, Sepertinya bersabat ya Info langsung dari FIV Trans 7 Jangan ketinggalan episode besok nih Katanya tuh Itu bintang tamunya adalah Selfie Kitty kita doakan yang terbaik untuk idol kesayangan kita, dan pastinya kita selalu menunggu kejutan dari Lesti dan Bilar. Masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik dan kabar menarik dari Lestlar, tentunya. Ini dulu informasi di siang menjelang sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.